Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wong Pengen <tuh> Mana kawan-kawan kabarnya semuanya Semoga sehat-sehat ya hmm, Kali ini saya mau mereview Pembang uh, makan-pembang makan di Korea ya Nih kita lihat ya oh, Kita lihat ya kawan -kawan. Nanti ngantrik maksudnya. Nih rumah makan ya kawan ini rumah makan ada ada semua di sini rumah makan Cina rumah makan Korea rumah makan <tuh> Eropa ada semua di sini Dan tempatnya pun sangat nyaman ya. ini rumah makan semua deretan sini kita bisa pilih mau makan apa ada sushi ada ujimu semua ada ini semua masanya, atas menunya ada di sini lihat. ada semua. Harganya pun relatif murah, cuma lima enggak terlalu mahal ya di sini ya. Kita lihat lagi ke sana, ini masamnya kayak gini kalau di rumah ini warteg ini warteg ya menu makanannya pun sama harganya murah sama. di korea itu harganya itu standar semua maksudnya nggak di kota nggak di desa enggak di mall itu harga makanannya segitu semuanya serempak segitu semua enggak kayak di negara kita kan beda-beda lagi istilahnya kalau di mall nasi goreng yang sepuluh 10000 pun bisa jadi puluh 30000 kan minimal nggak kalau di Korea mah semuanya sama harganya nggak di cafe, nggak di mall, nggak di warteg semuanya itu harganya semua sama yuk kita lihat lagi rumah makan kita kali ini lihat rumah makan semua dulu ya ada rumah makan apa lagi Pedai -pedai ada pedagang di sini ada sambal juga ada ini mandu. Terus di sini rumah mukunya mau makan apa ada di sini? lihat dulu. Tertata rapi ya kawan di sini semuanya lagi kata makan, saya juga jadi lapar. Hmm. kita lihat dulu, eh. sini masih rumah makan enggak, ya masih, wah oh, ternyata masih kafe, kita kafe ya di sini, ada kafe buat santai-santai, ada ini tempat apa? PMI kalau di rumah ya, pelajaran kesehatan umum ya. Nah, bukan buat santai-santainya ada areanya sendiri. Ini tempat buat santai-santai, ada di sini. Hmm. Kita beli makanan di mana, gitu kan? Terus kita buat santai-santainya itu bisa di depan sana. Jadi di sana itu ada tamannya buah kita santai ada ya nah sana udah habis kita cari pintu keluarnya yuk, yuk, yuk. pintu keluarnya dulu atau ya dalamnya dulu ya kita lihat dalamnya dulu wah ini sudah masuk jualan sopa ini kita lihat dulu wah ya di sini jual-jualan sopa kita lihat yang lainnya dulu ya kawan. di sini properti ini jual jual properti ada ada sofa ada apa sini ada dulunya itu di sini elektro kawan sekarang disulap jadi properti mungkin karena kurang laku atau gimana jadi disulap jadi mall-mall properti ini paling properti ini ada bunga-bunga juga hmm, ini kitchen set hmm. Tuh, ini jual-jual bunga sini bunganya itu bunga yang impor semua ya bunga Korea nya itu jarang eh karena terkendala dengan musim gugur deh musim dingin jadi pada mati hmm. ini masih lumayan makan lagi banyak kedai-kedai hmm. terus santai-santai marah masih ada sih, nyaman ya buat buat apa namanya, buat istirahatnya itu nyaman banget ya tempatnya ya. Ini pas jam makan siang jadi ya pada istirahat makan. Ada kue-kue juga. Ke sana lagi ya, lagi. Nah di sini nanti saya mau cari review yang elektroniknya, yang jual-jual elektroniknya itu, lihat sananya itu kosong, lihat sananya yang awan ini apa ya? Wah oh, dan perbaikan, lihat sininya dulu. Wah oh, ini udah masuk fashion, ini sudah fashion ya. Fashion baju-baju ya. Nah baju-baju di sini kita lihat. Nah kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke rumah makan lagi. Ini rumah makannya di Ini rumah makan lagi. Sepi ya. Sepi tapi ada orang ya sih. Pada makan. Ini rumah makan. di saran untuk makan, nanti kita cari tempat yang lainnya juga ada santai-santai di sini ya. Rumah makannya harganya itu wah mahal di sini lima puluh ribu, lima ribu won. Kalau di rupiah kan berapa itu enam ribu biasanya yang puluh 50000 itu buat satu keluarga sih makan satu keluarga lima orang atau enam orang itu. nah ini rumah makan lagi, Sambil kecon lucu kaki rapi ini bisa ditiru ya kalau mau kalau mau bikin ruang makan kayak gini tempatnya nyaman tuh bersih, nyaman, rapi biru ini juga bisa ditiru biru ya rumah makannya kayak gini Ya kita sampai sini kita lanjut lagi ya Nah mungkin ini bermanfaat kawan-kawan semoga bermanfaat ya kalau teman-teman yang mau bikin rumah makan atau resto-resto yang berkonsep seperti Korea itu mungkin bisa dicontoh ya tempatnya yang tadi saya videokan semoga bisa bermanfaat sekarang kita mau menuju ke pusat elektro ya kita keluar dulu ini kita keluar dari dalam stasiunnya kita menuju ke pusat elektro ya kayak apa pusat elektronya kita lihat ini terowongnya kita bisa masuk ke sana itu ini terowongan jembatan ya jembatan jadi menghubungkan satu gedung dengan gedung lainnya gitu jadi kita berjalan itu gak kepanasan kita bisa nyaman walaupun hujan walaupun panas itu gak terhalang kita menyeberang ke atau gedung lainnya. Jadi di sini itu gedung satu dengan gedung lainnya itu digabungkan ya. Nih di sini juga ada orang yang nah Kita lihat ke sana masih panjang jembatannya. Nah, semoga ini buat pembelajaran. Nah, jadi, nah ini ini kita berjalan di atas ya. Kita dihubungkan jangan perobongan. lihat ke sananya kayak apa. Pusat elektroniknya itu kayak apa ya? Kita lihat ya. Ini orangnya tertib pakai masker semua. Karena sedang pandemi, orangnya itu patuh ya. Kalau kata pemerintah harus pakai masker ya, semuanya pakai masker. Sudah ada yang apa? membantah gitu kan. Kacang banget ya jembatannya ya. Ini padahal jembatan. Jembatan penjemparannya. Nah mungkin sampai di sini dulu ya kawan untuk yang rumah makan atau yang di dalam yang tadi ya. Nanti kita lanjutkan yang video yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Channel saya tanpa dukungan kalian itu enggak ada apa-apanya, ya kawan. Semoga kita saling support, ya sampai di...